Alhamdulillah, uh, saya Ayana. Ya, pada melan di BWA, mm, pabrik sereh wangi, gitu ya, perkebunan sereh wangi. Ya, abdi, sarang, saderek, saderek, teman-teman, gitu, gitu, gitu ya, damel damal di dunia. Alhamdulillah, tengah majang ke sana, sa Jadi, alhamdulillah, harapannya nanti supaya mm, maju semua. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ke orang-orang yang di sini pengangguran gitu kan. Ya bisa bekerja semua, jangan sampai ada anak pengangguran, pengangguran terlalu banyak pengangguran. Soalnya di sini udah sekarang udah kekurangan apa? ekonomi gitu kan di sini. Ya mudah-mudahan bisa menolong semua bisa ikut kerja ke sini. Saya juga se sebelumnya di sini nggak ada kerjaan gitu kan. Gimana ya? Ya sekarang alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah udah ada kemajuan gitu. Ya alhamdulillah hari ini 19 September 2020 BWA bersama masyarakat Cirengas dan sekitarnya melaunching sebuah Project wakaf ...yang bernama Eko Wakaf Cirenghas, sebuah lahan produktif yang insya Allah akan meningkatkan eh, tingkat ekonomi masyarakat di Desa Cirenghas ini... ...dan yang paling utama dalam mencerdaskan eh, pendidikan eh, putra putri mereka di sini. Insya Allah ke depan manfaatnya akan luar biasa untuk kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia di desa Cirengas ini dan juga di desa eh, sekitarnya. Demikian eh, kami berharap dukungan dari para wakif, dari para maksinin, para donatur untuk benar-benar merealisasikan eko wakaf di desa Cirengas ini sebagai sebuah proyek Wakaf yang berkesinambungan, kita akan mengubah desa ini menjadi lebih bermakna. Eko Wakaf Cirengas mengubah menjadi lebih bermakna.